Jilimin rumah wortel. Pertama-tama, keluarkan wortel dari tanah. ん<音楽> Harus saja kamu dapatkan. Aku ingin membuat kolam renang yang terbuat dari semangka besar Kataku Daniel kecil Pertama-tama buang daun-daun bagian-bagian kolam renang dekorasi-dekorasi favoritmu di samping kolam <laughs> wow! <laughs> Oh <laughs> cendela Siapkan komponen-komponen kapal selam. Buatlah rumah lebih cantik dengan dekorasi yang baru saja kamu dapatkan. perubahan yang keren cumi, cumi, cium, cium, <tuk> Dari es lilin dan es krim Pertama-tama letakkan dinding es lilin Lalu buatlah semen es krim aju Bang di sini. Buatlah rumah lebih cantik dengan dekorasi yang baru saja kamu dapatkan. Bisa dibuat dari kartan susu Kata sapi kecil Masukkan pipa untuk mengeluarkan susu di dalamnya Jus buah! Angin, pintu dan jendela. Yang kamu dapatkan. jangan Hari yang cantik dengan dekorasi yang baru saja kamu dapatkan. Rumah yang cantik. Ibu <Risas> Ana sangat menyukainya.